semua apa kabar semuanya Halo mabruk kali ini mabruk ocha bakal mau mencari yang unik unik di word oke okay. kita buka word chat saja bung uh, uh, uh, uh, uh. sepertinya uh, mas lagi pada waras nih <laughs> biasanya ke waras bro ini apa nih satu cewek <laughs> jangan ini nih gue join dulu bro gue join bro gue nggak ya, bisa lagi aduh gue bikin deh. lu kenapa sih cewek kenapa sih orang-orang tuh kalau mau ban harus cewek mencewek gitu loh ya kenapa gitu ya harus banget nyari cewek di game gitu ya harus banget kan? <tuh> oke <Okay>, lanjut bang bro <tuh> Tuh nggak ada mau nerima aku lo, Wih, diculik bro Tolong aku diculik Asem Aduh bro, bro kenapa lu diculik gue? Gue tuh pengen join aja gitu loh sama bro ya Aslinya sih nyari game room battle royale Tapi, kenapa gitu loh? Tadi kepencet-pencet ini masuk Rum ini, aduh ya udahlah ini tanggung tanggung jawab kita untuk menggendong orang-orang ini ya temsi GM yang mau mau gendong G4 uh lebih tinggi mah bro kita gendong ya orangnya let's go Oh, ada dua Wah rame banget sih Rame sekali mah bro Tapi Oca yakin Oca akan memenangkan match ini Enggak bro ras lagi atasnya No rem bro Saman Brembo Kalau baru deh Kita rem Nice. Ah, kayaknya lah saya di sini nih. Feeling Ocha berkata seperti itu. Kamu mau di base-nya sih? Oke. Oh, ngumpet gimana nih musuhnya, ma Bro? Oh, oh di situ rupanya. Woo. Empat orang ya, langsung rata aja sama Ocha Desert nih, Bro senggol dong senggol dong Atasnya nggak diisi mulu ma bro karena atasnya nggak diisi ya ini pelajaran buat Ocha jadi Ocha tetap terus seras ya ma, bro sampai diisi jadi ketahuan lah. ntar, weh di ada juga. Wah sumpah gue gak habis thinking gitu loh ya Dibokong dari situ mabru <tuk> Oke okay, menang tuh huh, Mantap Kita kemana Shotgun lagi kah Jendong mabru ya <tuk> <tuk> Itu mabru tadi yang nyulik koca <tuk> Asem awesome. Aduh cuma dapat satu bro bro Gendong mabru ya Berarti itu udah nyadar ya Kalau player MP sih ya Pas Rusep ada nyadar ini OCDZ gitu loh ya Weh kalah lho Ron ini Wah gak abis thinking <tuk> bisa, bisa. Let's go kita gas lagi mantap 2 saja bro. bro. Satunya tahu di mana. Hmm. Mana ya? Selesai. Ya? Di atas, di atas selesai. Nice one mah bro ya penek gua cari nih bos. Senggol dong. <laughs> santai santai. Kita uh, santai sajalah ya. Ngapain apa nih? Krik sik krik sik kali ya. Tapi krik sik sih mah bro nih. tuh Mantap bro diculik subscribers disuruh mabar ini mah ya judulnya foi Hujan bro, di sini harusnya gak sih? Nice, wah, disampaikan semua, Mam Bro ya. nggak apa-apa lah. Gue jawab, huh. "Apakah Ocha akan diculik lagi?" Apalagi ya? <laughs> aja nih, Mam ya. Saya kan juga lagi ngapus rank gitu loh ya kita bantu aja atau gimana menurut kalian nah ma bro kita bantu lah ya dua game ya kan hmm. yuk kita sikat lagi musuhnya pakai apa ya senjatanya krik 6 kali tuh halo semuanya baru main udah mati gini. Waduh. Ayo, kita lihat ya teman kita ya, Mabr. Subscriber Oca nih. Ting ting ting ting. Aduh, sayang sekali ma bro, ya. Ini teman kita ini Oca lihat statistiknya udah 15 kali legend. Berarti dia tuh udah 15 season Wah, itu lama banget sih, ma Bro ya. 15 season. Sekarang total udah 19 season rank. Ya. Berarti ini juga player out loh, Bro. Let's go. Cuma jaga aja deh. Aduh, udah habis aja musuhnya bro. Dua dua saja. Wah gila, pakai crack 6 uh, Nice, langsung pada dewa bro tim oca berjaya, aku bagi-bagi me ke 6 bro iya di kelas Cabut deh, Cabut bro Temen kita udah pada mati Kira Kita berdua nih sekarang Tidak sih Aduh mau bro Ganti ganti ganti Ganti siate ganti siate Kita pakai apa ya sama sekarang Ini hatibut kita Aduh, ayo. Ya, keculik lagi dong. Ayo dong. Teman kita. Nice, Bro. Ayo, Aris. Ayo dong. Kamu pasti bisa, Bro. Ayo, jangan mati dong. Jangan mati dong. Ah. Good job. Nice, nang spot dia. Bagus sekali, Aris ini mabrur. Aduh, kepentok salah, pentok salah, pentok lagi. Ya, yeah! ayo, ayo, ayo, ayo, kejauhan tadi, shotgun ojek aduh aduh konyol konyol ini namanya blunder ya mereka apa oca maju temen oca tadi ikutan majus juga oca. jangan terlalu open dong terlalu jangan terlalu open ya kalian menang gak nih ujang sambil ngajarin juga uh gokil sniper uh. oca, ngaj oca ngajarin tapi down mic ya maaf Bang, bang, bang, bang, bang, <tuk tangan> bang, ah, ya, oh loh, dalam bang, dalam bang, bang, bang, Allah ada bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, mantap nih round 3 kita menang juga nih kayaknya kita lihat siapa yang akan membunuhnya fxz ah disitu wih itu bro belakang di dari apa ke, apa sih namanya nah. toxic betul pakai molotov yo Oh iya aja bro. mau bro Oh mau maju lah terus pokoknya ya Mau menang mau kalah kita ngeras deh Oh gila The best Nice nggak apa-apa kill skill Undang, Ma Bro! Oke, ya, mantap jiwa! Yuk, Ma Bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Ma Bro, ya, oca nggak bisa bantu banyak-banyak kalau misalnya kalian perlu bantuan push rank langsung aja follow folder Instagram @kita.joki titikin. Ma Bro, di sana, pokoknya aman dan terpercaya. Ma Bro, karena yang punya oca juga. Oke, atau kalian mau beli akun langsung aja ke folder Instagram @kita.jubelin? Ya, ya, kayak gitu aja tuh. Video kali ini, Ma Bro, ya, see you, Ma Bro, dadah semuanya. Yaudah is See you next.